gimana sih belajarin dong Halo guys assalamualaikum semuanya di video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan memberikan preset yang terbaru dan ter-kecicil lah pokoknya gitu ya. Oke kita langsung aja timur satu per satu presetnya guys ya. Oke, okay, selanjutnya ke presiden yang kedua ya Oke okay, selanjutnya ke presiden yang ketiga Oke, okay, lanjut ke versi yang keempat ya. <SILENGALAN> Oke, okay, lanjut ke versi yang kelima, ya. Oke okay, lanjut ke versi yang ke enam ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke Oke okay, lanjut ke presiden yang ke 8 ya. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-9 guys. Minum <laughs> itu Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-10 ya. Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-11. Oke lanjut ke presidenya ke-12 ya Walau jadi Walau jadi kau bahagia Ku terindah Memenangkan disanmu Dalam hidupku Selayang Jadi warga lanjut ke persidangan ke-13 ya. <SILENCIO> Oke, lanjut ke persidangan ke-18 E14. Eh ke Emangnya, Gwen, jika kamu ngecat-ngecat lo, apa sih wahyu? Oke lanjut ke presiden yang ke-15 ya. Oke, musik pro. Oke, lanjut ke presiden yang ke-16. Okay, lanjut ke versi yang ke-17 ya Oke okay, lanjut ke versi yang ke-18 ya oke lanjut ke presiden yang ke 19 ya Oke, lanjut ke presiden ke-20 ya. Oke, guys, jadi mungkin segitu aja, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye!